Doa pagi Katolik mohon kekuatan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkau telah dengan setia mendampingi Putramu yang tunggal, tanpa takut dan goyah, ia berpegang pada kehendakMu meskipun harus menanggung pengorbanan yang sangat berat. Tak kalah digoda iblis, dia tidak goyah. Demikian pula ketika dia harus menanggung sengsara sampai mati, Bunda Maria pun engkau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat kami menemukan kesulitan, kami tidak goyah dan tidak berbelok arah serta tidak menyelewang. Semoga kami tidak berkecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah gunung kami, berikanlah kami kehendak yang kuat, laksana batu karang yang tetap tagar meskipun diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk ingkar dari jalanmu, terlebih apalagi kami dibujuk untuk menghianati kasihmu. Ya Allah kekuatan kami, buatlah kami kuat seperti Yesus yang suka mati daripada menyimpang dari kehendakmu. Dialah Tuhan pengantara kami,